Semua Al-Qurannya, kita membaca surat Anas. Siapkan semuanya, buka Qurannya. Insya Allah, nas. Baik anak-anak Semoga yang kita lakukan sebentar ini uh, Berberta ya Oke okay, baik uh, Pada pertemuan yang lalu uh, Materinya berlanjut hari ini ya Bagi okay, anak-anak bisa melihat Materi kita hari ini adalah KD AD 4.2 Yaitu menyajikan informasi Dalam bentuk teks berita Baik dalam bentuk lisan Maupun dalam bentuk tertulis ini sangat berkaitan dengan materi di minggu lalu ya atau pertemuan yang lalu. Bagaimana anak-anak masih ingat materi kita pertemuan yang lalu? Oke materi pertemuan yang lalu ada dua ya struktur dan kaidah bahasa teks berita. Nah sekarang ibu mau e, tahu apakah materi masih diingat atau sudah dilupa? Oke kelompok lima. Materi kita tentang struktur, ada berapa struktur teks berita? Ada tiga, bagus. Coba kelompok 2 sebutkan struktur yang pertama, kepala berita. Kelompok satu, struktur yang kedua, isi berita. Kelompok 4 struktur yang terakhir adalah ekor berita. Bagus, ibu bangga dengan kalian karena uh, masih mengingat materi kita yang lalu. Oke, kita lanjut ke kaedah bahasa teks berita Pertemuan yang lalu, Ibu juga sudah menyampaikan Yang mana saja kaidah bahasa yang digunakan dalam penulisan teks berita Oke, kelompok dua Yang pertama kaedah bahasa yang digunakan adalah Oke, bagus Penggunaan kata baku Kelompok sana Oke, penggunaan Verba, betul Kelompok Kalimat langsung. Kelompok 6. Penggunaan. Diksi. Kelompok 3. Ya, uh, betul. Penggunaan kalimat langsung dan tidak langsung. Assalamualaikum ya. Dan aku uh, membanggakannya. Karena yang kita sudah pelajari pertemuan yang lalu. Masih diingat sampai sekarang. Baik. Uh, tujuan kita mempelajari materi ini. Ibu berharap agar semua anak-anakku mampu menyajikan teks berita. Apakah teks beritanya dalam bentuk tertulis atau bentuk tulisan? Betul. Nah, sebelum kita menyusun teks berita, ada prosedur atau langkah-langkah yang kita lalui, seperti kita membangun rumah, ya ada langkah-langkah yang kita lakukan. kira-kira kalau kita mau membangun rumah, apa yang pertama kita lakukan? coba membuat konsep rumahnya seperti apa? rumah yang bagaimana kita mau bangun? yang kedua, kalau konsepnya sudah ada, bentuknya sudah ada, gambarnya sudah ada, berarti kita mau bangun pondasi atau kerangka. Jadi rumahnya tidak langsung jadi tetapi ada kerangka, ada tiang, ada fondasi ya supaya rumahnya kuat. Nah setelah kerangkanya jadi, baru kita melanjutkan atau membangun rumah yang kuat, yang tidak kerangkanya. Nah begitu pula dengan Menyusun teks berita, kenapa kita perlu menyusun langkah-langkahnya supaya berita yang kita tulis terarah? Tujuannya jelas: topik dengan visi sama penyambungnya. Oke, okay, baik. Nah, di sini anak-anak, silahkan diperhatikan di papan. Nah, di sini ada langkah-langkah menyusun teks berita. Nah, ibu mau tanya dulu, coba kelompok dua. Apakah langkah-langkah menyusun berita ini sudah betul? Nah, katanya belum. Kira-kira apanya? Kenapa e, langkah-langkah ini belum tepat? Nah, apakah yang pertama kita lakukan adalah menyusun kerangka? Yang kedua menentukan topik. Yang ketiga mengembangkan kerangka-kerangan. Oh, rupanya ini tidak tepat. Berarti ini masih acar. Bagus ya, masih acar. berita, yang pertama kita lakukan adalah menentukan top